Halo teman-teman, selamat sore Jumpa lagi dengan saya, Pika Apa kabar? Nah teman-teman, hari ini saya mau menunjukkan teman-teman Bagaimana cara membuat ikan asin yang mudah, simple Dan kita bisa mendapatkan ikan asin yang enak Kalau menurut saya Dan tentu saja tanpa bahan pengawet yang tidak kita inginkan ya Seperti formalin gitu Nah ini, ini ikannya hasilnya Saya kasih teman-teman lihat jadi ini saya buat dari ikan alu-alu, seperti ini, atau ikan kacang-kacang ya. Jadi ada yang menyebutnya ikan alu-alu, ada yang menyebutnya ikan kacang-kacang. Nah, baiklah teman-teman, kita langsung saja melihat bagaimana proses pembuatannya sampai akhirnya bisa jadi seperti ini. Oke? Okay? Salah satu ikan ini saya akan buat uh, ikan asin ini saya pakai garamnya ini garam kasar saya belum tahu mau pakai berapa saya timbang aja dulu ya 160 gram kita sisihkan kita lihat nanti pakai dan sisanya berapa ikannya kita pakai yang agak besar ya ini ya ini ikannya 589 gram Oke okay. jadi udah dibersihkan seperti ini nah baik teman-teman kita langsung aja ini saya akan potong dulu ya saya potong jadi tiga Uang aja, nah, seperti ini, teman-teman. Ini saya mau utuh seperti ini aja, bikin ikan asinnya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai teknik yang satu lagi, bisa juga jadi ini dibelah, kayak gitu ya. Nah, ini juga dibelah, semua gitu, dibelah, jadi dibelah, tapi jangan sampai putus ini ya jangan sampai putus. Lalu dikasih garam. Begitu juga bisa. Cuma kali ini saya mau begini. Menurut saya kalau bikin ikan asin dengan putus seperti ini, hasilnya tuh ikan asinnya lebih enak sih ya. Kita langsung aja. Siapkan wadah box seperti ini. Jadi di bawah box ini teman-teman taburkan aja ikan e, garam taburkan seperti ini Jadi pastikan boxnya jangan kebesaran juga ya Jadi muat buat ikan ini aja pas gitu. Nah seperti ini Jadi saat teman-teman potong juga kalau bisa disesuaikan aja Jadi jangan sampai ada rongga yang terlalu kosong gitu Jangan kita untuk menghemat garam ya terbuat gampang sekali buatnya, asinnya tergantung teman-teman. Kalau saya sih uh, ya tidak terlalu asin lah, sedang lah ini. Saya rasa ini cukup, saya nggak mau terlalu asin ya. Seperti ini teman-teman. Lalu ditutup, nah ini kita simpan di kulkas, tapi jangan di freezer, taruh aja di kulkas begitu, kita diamkan satu hari, lalu besok kita keluarkan dan kita balik ya. Nah ini hari kedua teman-teman, kita akan buka Seperti ini Teman-teman bisa lihat Nah ini kita balik aja Seperti ini ya Nah ini kita lihat ini dia keluar air tuh Seperti itu Jadi Kita balik aja Seperti ini Nah, lalu ini kita tutup dan kita simpan lagi di lemari es selama 24 jam. Nah, ini teman-teman hari ketiga. Jadi, ini kita udah diamkan di lemari es selama 3 hari. Kemarin hari pertama, hari keduanya kita balik dan ini hari ketiganya. Ini udah siap kita cuci. bisa lihat dagingnya udah keras ya karena ada lemah. nah seperti ini mana -mana bisa lihat nah ini mau saya cuci ya nah ini teman-teman udah saya cuci dan sudah saya tiriskan juga sekarang ini mau saya belah jadi sesudah diasinin tiga hari, nama jemur baru kita berlaku gini teman-teman. dari sini ambil ini, begini aja. tapi jangan sampai putus ya teman-teman. ini tulangnya bisa dibuang kalau nggak mau, tapi kalau misalnya mau ya dibiarkan aja. cuman ini saya mau buang aja tulangnya. selanjutnya ini akan kita jemur tapi saya cuci tangan dulu teman-teman siapkan tali rafia seperti ini jadi kurang lebih ini 40 cm ya jadi kita siapkan kalau untuk 3 potong begini berarti 6 6 tali rafia seperti ini jadi kita akan menjemur dengan teknik e, ikannya digantung nah seperti ini teman-teman ini di kasih pakai pisau begini dimasukkan pisau nah jadi seperti ini teman-teman ambil kalinya satu dan dililitkan di ujung uh, penusuk sate ini saya pakai penusuk sate lalu masukkan ke tadi yang udah kita lobangin Dan ini diikat Jadi seperti ini teman-teman bisa lihat Ini siap kita jemur ya teman-teman Nah ini teman-teman hasilnya Ini saya udah jemur tadi pagi Sekitar jam 9 saya jemur Tadi sekitar jam 2 saya angkat karena mau hujan. Jadi jemurnya tidak terlalu lama. Cuman mataharinya lumayan terik. E, hasilnya seperti ini. Ini belum kering ya, teman-teman. Ini masih mau dijemur. Tapi sebelumnya ini kita simpan lagi di dalam kulkas. Nah, tujuannya disimpan di kulkas. Ya, supaya bagus aja. Soalnya gini kalau misalnya waktu kita jemur tadi kita kan nggak tahu ya ini ada di lalatin atau enggak nah bisa kalau di lalatin kan kadang suka di telurin atau apa kita nggak tahu dan itu bisa menyebabkan jadi kayak ulat belatung gitu nah ini kalau kita simpan di kulkas misalnya ada telurnya yang kita nggak kelihatan itu dia nggak bisa jadi belatung gitu teman-teman jadi harus disimpan supaya tetap Bagus juga ikan asinnya, nanti hasilnya Oke teman-teman, ini saya mau simpan lagi Besok saya mau jemur lagi Ini dia teman-teman yang udah kemarin saya simpan di kulkas Sekarang kita mau jemur lagi ya Jadi penjemuran hari kedua Dan ini hasil penjemuran hari kedua teman-teman tadi pagi saya menjemurnya dari jam 9 pagi sampai sekitar tadi kurang lebih jam 4 sore belum jam 4 sih jam tiga lewat ini udah saya angkat dan hasilnya seperti ini teman-teman jadi e, untuk penjemuran hari ini kondisi mataharinya lumayan terik seperti ini nah ini dan ini ini saya buang tulangnya tadi nah ini kita simpan lagi di lemari es nih teman-teman Besok akan kita jemur satu hari lagi Kita lihat kondisi mataharinya Jadi ini mau saya masukkan ke box lagi Dan mau saya simpan di dalam lemari es lagi Nah teman-teman ini hasil penjemuran hari ketiga Ini udah cukup kering ya Seperti ini ini siap kita simpan. Ininya saya mau potong aja. Seperti ini hasilnya. Ini udah cukup buat saya segini sudah cukup, teman-teman bisa lihat tekstur keringnya segini. Nah, ini bagus sekali ya. Tuh. Ini kanasinya bagus sekali ini Nah ini teman-teman siap untuk kita olah Tinggal kita masak aja Cuman biasa saya sih kalau udah begini nggak saya langsung masak Saya taruh dulu kira-kira eh, agak lama gitu Tiga hari gitu baru saya masak Biar marinasi garamnya lebih sempurna Nah misalnya kalau teman-teman belum mau masak ini disimpan aja di lemari es. Jadi penyimpanannya kita lakukan di lemari es lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman bikin banyak dan mau menyimpannya dalam jangka waktu lama, ini disimpan di freezer juga boleh. Jadi dibekukan aja. Nanti kalau mau makan tinggal dikeluarkan aja, udah begitu. Tunggu cair, tinggal kita potong-potong, kita goreng deh. Udah, jadi ini bisa awet. Jadi kita bisa punya ikan asin yang bagus, kita bisa buat sedih seperti ini dan tentunya tidak mengandung bahan-bahan yang tidak kita inginkan ya, seperti kayak formalin gitu, ini cantik sekali ya nah baiklah teman-teman demikian tips dari saya bagaimana caranya membuat ikan asin simple, mudah sehingga kita bisa memiliki stok ikan asin yang tetap oke punya Oke, selamat sore dan selamat mencoba, teman-teman. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.